Oke okay, terima kasih untuk <coughs> kali ini kita akan membagikan tutorial bagaimana cara install Debian 10. Oke, okay. yang pertama kita buka VirtualBox ya. Di VirtualBox kita pilih mesin, kemudian kita pilih new. Oke okay, next, kemudian di name kita pilih isi Debian 10 kemudian machine folder c.2 slash program file tipe nya Linux versi Debian 64 bit kemudian kita next kan kemudian untuk memori size atau ukuran memorinya kita buat 1024 MB kemudian kita next selanjutnya di bagian hard disk kita pilih create a virtual hard disk now kemudian kita create di hard disk tipe hard disk file tipe kita pilih vdi atau virtual disk image kita next kemudian di strike on physical hard disk kita pilih dynamic allocated kita nextkan kemudian di sini oh, di file lokasi and size kita biarkan seperti itu kita createkan aja kemudian kita start -kan ya, kita start di select startup disk kita pilih ini yang bentuk folder untuk memasukkan softwarenya bisa di add tapi ini saya sudah menambahkan tadi, jadi kita pilih Debian kemudian kita next, kemudian ini Debian 10 sudah ada di select startup list nya kita startkan. Kemudian setelah muncul tampilannya kita pilih install. Kemudian pilih Indonesia ya sesuai negara. Kemudian dipilih lokasi Anda Indonesia juga. Kemudian di mengatur keyboard kita pilih Inggris Amerika. Untuk mencoba konfigurasi IPv4.6 otomatis ini Kita tunggu Sampai dia selesai Kemudian untuk mengatur jaringan Nama hostnya kita pilih aja Debian, kita lanjutkan Untuk nama domain Debian, kita biarkan seperti itu Kita lanjutkan Kemudian untuk kata sandi root Ini sebenarnya ini Bebas Terserah kalian mana yang bisa diingat kalau saya sini buat debian 12345 kita lanjutkan untuk masukkan lagi kata sandi untuk verifikasi password rootnya tadi debian 12345 kita lanjutkan dan untuk nama lengkap dari pengguna ini nama lengkap untuk pengguna ini maksudnya hanya untuk menggunakan tidak bisa sebagai administrator atau tidak bebas untuk root uh, konfigurasinya nanti oke okay, di sini saya buat nama saya sendiri lanjutkan kemudian untuk menata pengguna dan kata sandi kata sandi yang pengguna baru ya saya buat seperti ini biar gampang saya ingat nama saya kemudian saya 12345 saya tambahkan oke lanjut kemudian untuk memasukkan sandi verifikasi oke tiba kita verifikasi sandinya lagi yang untuk sandi baru tadi kita lanjutkan Kemudian untuk mengatur waktu, kita pilih web saja, karena saya saya pilih dari Indonesia, jadi ini saya di Sumatera ini, pilih Sumatera ya, kemudian next kan, enter, kemudian untuk partisi hard disk, metode pempartisian, karena ini masih e, pemula, atau kita buat tutorial pemula, kita pilih yang terpadu. Terpandu ya, terpandu maaf ya. Untuk partisi hard disk, pilih hard disk yang akan dipartisi. Ini ada muncul di sini satu, SC, si 3, SDA, kita pilih enter. Kemudian untuk partisi hard disk, pola partisinya, semua hard disk di satu partisi atau disarankan untuk pemula. Oke, okay, kita biarkan, kita enter. Kemudian selesai mempartisi dan tulis perubahannya ke hard disk, oke, okay, enter sini untuk partisi harddisk, tuliskan perubahan yang terjadi pada harddisk. Ya, kita tulis perubahan supaya uh, tersimpan nanti. Kemudian, kita tunggu proses memasang sistem dasar. Oke, okay. untuk mengatur pengelolaan paket, pindai CD atau DVD lainnya, uh, karena kita uh, tidak mengatur paket-paketnya, kita hanya pilih tidak, ya karena bisa nanti diselesai selesai instalan bisa kita tambahkan uh, paket-paketnya. Pilih tidak. Kemudian untuk gunakan suatu jaringan cermin mirror, kita pilih tidak berpartisipasi dalam survei penggunaan paket Debian. Di sini di sini kita pilih tidak karena kita bukan uh, untuk survei ya. Kita pilih tidak. Oke. Okay. Kemudian di sini Pemilihan perangkat lunak, pilih perangkat lunak yang ingin diinstal. Oke, okay. jadi kita di sini hanya mencentang bagian perkakas sistem standar. Selebihnya kita hilangkan tanda bintang ini, kita pilih cuman perkakas sistem standar. Kita lanjut, kemudian memasang bootloader group pada hard disk, memasang bootloader group pada master boot record. Katanya, oke, okay. kita pasang ya, kita pilih ya. Kemudian di sini ada piranti untuk pemasangan bootloader. Masukkan perangkat secara manual katanya. Kita pilih yang sudah ada depth SD yang pilihan yang bawah ini. Kemudian kita enter. Menyelesaikan instalasi. Setelah selesai, oke. Okay, setelah selesai, lanjutkan. Kemudian begini instalasi kita sudah selesai. Ini ada pilihan Debian GNU Linux Advanced Option for Debian GNU Linux ya kita pilih yang paling atas ya kita enter kemudian tunggu prosesnya sampai muncul seperti ini di sini ada tulisan Debian GNU Debian login ya ada password oke untuk login e, kalau untuk administratornya kita pilih yang root passwordnya Debian kita masukkan passwordnya Debian 1234 lima seperti yang sudah kita buat tadi di instalasi kita. Oke, okay, kemudian kita enter ya, kita enter. Ini passwordnya ini kalau kita ketik ini gak akan muncul apapun, gak akan muncul di sini. Tapi uh, kita enter dia akan masuk ke aplikasi seperti ini. Oke, okay, ini dia root at Debian ya, sudah muncul di sini root at Debian berarti kita sudah lolos masuk ke root debian kita Oke okay, berikut, berikut demikianlah untuk tutorial kali ini untuk li install Linux debian 10 ya sangat gampang dan jika ada pertanyaan boleh di dikomen di bawah Terima kasih